Assalamualaikum teman semua jangan lupa subscribe like comment video ini terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Terima kasih.